Buku Saku Platform Merdeka Mengajar Bagian pertama Produk atau fitur apa saja yang tersedia di Platform Merdeka Mengajar? Saat ini, tersedia lima produk yang dikelompokkan menjadi produk pengembangan guru dan kegiatan belajar mengajar. Produk pengembangan guru meliputi, pertama, Video Inspirasi, yang berisi kumpulan video inspiratif yang dibuat oleh Kemendik Butristek dan para ahli, sebagai referensi untuk meningkatkan kompetensi sebagai tenaga pendidik. Kedua, Pelatihan Mandiri, yang memuat berbagai materi pelatihan yang dibuat singkat, agar bisa melakukan pelatihan secara mandiri, kapanpun dan dimanapun. Dan terakhir, Bukti Karya Saya, yang berfungsi sebagai tempat dokumentasi karya untuk menggambarkan kinerja, kompetensi, serta prestasi yang dicapai selama menjalankan profesi guru maupun kepala sekolah, serta wadah untuk berbagi praktik baik dan mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat. Sedangkan produk kegiatan belajar mengajar meliputi, 1. Assessment murid, membantu guru melakukan analisis diagnostik literasi dan numerasi dengan cepat sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Dan dua, perangkat ajar, yang memuat berbagai materi pengajaran untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar, seperti bahan ajar, modul ajar, modul proyek, atau buku teks. Apakah platform Merdeka Mengajar hanya tersedia di Android? Ya, untuk saat ini platform Merdeka Mengajar hanya dapat diunduh melalui gawai Android. Android versi berapa yang bisa mengakses platform Merdeka Mengajar? Spesifikasi minimum Android yang bisa digunakan ialah Android versi 5 Lollipop. Apakah kedepannya ada rencana pengembangan platform Merdeka Mengajar di iOS? Untuk saat ini platform Merdeka Mengajar hanya bisa diakses melalui Android dan web browser, namun untuk kedepannya kami akan terus melakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Apakah platform Merdeka Mengajar bisa diakses via web browser? Bisa. Platform Merdeka Mengajar bisa diakses menggunakan browser web melalui tautan guru.kemdikbud.go.id. Bagaimana cara masuk ke platform Merdeka Mengajar? Anda bisa masuk ke platform Merdeka Mengajar menggunakan akun Google dengan domain belajar.id, yaitu akun pembelajaran, atau madrasah.kemenak.go.id, yang merupakan akun madrasah. Jika menggunakan aplikasi, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Merdeka Mengajar melalui Google Play Store. Apakah platform Merdeka Mengajar bisa diakses secara luring? Beberapa produk dan fitur di platform Merdeka Mengajar memungkinkan untuk diakses secara luring, misalnya dengan mengunduh materi perangkat ajar ke gawai Anda. Siapa saja pengguna platform Merdeka Mengajar? Platform Merdeka Mengajar diperuntukkan bagi para guru dan kepala sekolah. Apakah tersedia layanan pengaduan jika mengalami kendala saat menggunakan platform Merdeka Mengajar? Ya, untuk menyampaikan pertanyaan atau laporan, silakan ikuti langkah-langkah berikut. Buka halaman pengaturan pada platform Merdeka Mengajar. Lalu klik pusat bantuan. Jika Anda menggunakan browser web, klik bantuan pada bagian bawah halaman awal platform Merdeka Mengajar. Telusuri artikel yang tersedia untuk menemukan jawaban atas pertanyaan. Buka salah satu artikel yang dirasa sesuai. Jika jawaban tidak ditemukan, klik hubungi bantuan di bagian bawah halaman, kemudian pilih pertanyaan seputar platform Merdeka Mengajar. Apakah platform Merdeka Mengajar membutuhkan banyak data dan ruang penyimpanan? Tidak, untuk dapat mengunduh aplikasi Merdeka Mengajar di Google Play Store, hanya dibutuhkan gawai Android dengan spesifikasi minimum Android versi 5, Lollipop, dan kapasitas penyimpanan 50 MB. Bagaimana keamanan data pengguna platform Merdeka Mengajar? Untuk menyediakan layanan dengan cara yang andal dan bertanggung jawab, tim kemendikbudristek memproses dan menyimpan informasi pengguna pada server yang telah terjamin keamanannya, sesuai dengan standar dan ketentuan hukum yang berlaku. Kebijakan privasi dapat dilihat pada tautan guru.kendikbud.go.id. Bagaimana cara mengakses platform Merdeka mengajar jika telepon genggam yang dimiliki sangat sederhana, Platform Merdeka Mengajar diakses melalui browser web di kemdikbud.go.id untuk mengunduh materi-materi yang diperlukan dan digunakan secara luring. Apakah semua guru wajib menggunakan Platform Merdeka Mengajar? Tidak wajib, namun disarankan agar guru dapat memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar untuk meningkatkan kompetensi dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Apakah Platform Merdeka Mengajar bisa digunakan oleh selain guru? Bisa. Selain guru, Kepala sekolah, dinas pendidikan dan guru madrasah bisa menggunakan platform Merdeka Mengajar selama memiliki akun Google dengan domain belajar.id, yaitu akun pembelajaran, atau madrasah.kemenak.go.id, yang merupakan akun madrasah.